untuk tahu bahwasanya zaman dajjal itu dekat kalian akan melihat inna amama ad dajjal sinina khadda' ah. kalian akan melihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merah bahaya, malapetaka, Bencana dan balak, serta berbagai macam penyakit Amin, amin ya rabbal alamin Oke okay guys, di sini ada sebuah request Daripada kawan-kawan sekalian Yaitu, satu hari sebelum Dajjal bebas, Ustadz Wadi Anwar Daripada Al-Kahfi Production uh, Channel ya Jadi langsung saja guys, kita play videonya Let's go Oke, okay, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe guys Yaitu Alkafi Production Dan juga jangan lupa join ya Untuk support mereka Terima kasih Sama-sama Kita kata botol-botol yang ini Amat jajalah lah dia? Kan, ya? Duk ini, lah, ini, ini, ini Ini zaman ini Di sebelah Tanda besar Tanda besar kiamat yang pertama ini Di sebelah tanda besar kiamat yang pertama ini Bukan jauh tuan, betul-betul sebelah dia. Okey. Namanya Imam Mahdi. Ah. Tanda kecil kiamat yang paling kanan namanya Imam Imam Mahdi. Bahkan Imam Mahdi itu hidup sempat pada zaman Dajjal ini hidup. Ada tiga tokoh waktu itu oh. Nabi Isa, Imam Mahdi, Dajjal. Ketiga-tiga ini saling melihat di antara satu sama lain. Hey. Nampak, eh, Dekatlah saya nak beritahu Ni dekatlah ni dengan zaman ni Untuk tahu bahawasanya zaman Dajjal itu dekat Kalian akan melihat Inna amamad Dajjal Sinina khadda'at ah. Kalian akan melihat suasana masyarakat ketika itu penuh dengan penipuan. Subhanallah banyak tak tipu hari ini tuan. Satu berita tipu hari ini di share dalam masa satu jam puluh ribu orang percaya dan puluh ribu orang baca. Puluh ribu. Okay. Satu berita fitnah hari ini di share dalam masa satu jam puluh ribu orang baca, puluh ribu orang percaya. percaya sebanyak Nabi kata inna amama dajjal sinina khaddah ah. hadis ni sahih kamu nak tengok dekat atau tidak zaman kamu hidup dengan kemunculan dajjal kamu tengok di keliling kamu penuh dengan penipuan Kali. dalam masjid orang tipu dalam surau orang tipu di jalan orang tipu di mana-mana dalam rumah orang tipu luar rumah orang tipu penuh dengan penipuan yang memimpin menipu Yang bawah menipu Allah Dia tak ada kecuali yang memimpin tak? Ada. Daripada atas Yang paling atas Sampai yang paling bawah Hasbunallah wa ni'mal wakil Nabi Uraya lagi Nabi kata <Sessizuk> Yang bercakap benar ketika itu Orang akan kata bohong <Sessizuk> Penipu ketika itu akan dikata bercakap Benar, benar dan saya melihat dan merasai suasana itu hari ini Allah Hasbunallahu wa ni'mal Ada satu pusat pengajian di salah tadbir urus duit habis sampai 4 juta yang menyalah takbir urus duit Yang habis sampai 4 juta ni Dianggap benar Disebar mm -hmm. dalam internet Dia pula betul Satu kelompok lagi yang Yang duduk berlawar ni Yang ni orang kata salah Allah wa ni'mal. Wa ni'mal wakil. Tuan, jaman orang ini Beberapa hari sebelum kemunculan hmm. Dajjal Ini untuk siapan kita Hadis ni masyhur tapi jarang jarang disebut dia panggil dia panggil fitnatul ahlas. Hadis ni hadis sahih. Hadis ni hadis sahih. Satu hari Nabi bercerita tentang fitnah yang akan berlaku. Kemudian Nabi sebut dalam hadis ni yang saya nak baca ni Sehari sebelum dajjal keluar Okey. Banyaklah seramah saya yang yang saya sebut malam ni saya saya baca sekali lagi. Hadis ni yang saya nak baca ni Nabi menceritakan suasana satu hari sebelum kemunculan dajjal Sehari ni memang Nabi sebut secara jelas sehari ataupun hari itu. Maka Nabi pun menyebut tentang Tiga jenis fitnah Yang akan berlaku Sampailah hari Dajjal Dia keluar Dan mengisytiharkan dirinya Tuhan Hari yang diisytihar tu Hari yang <tuh> diisytihar tu Sebelum hari dia isytihar Berlaku tiga gelombang fitnah Berapa tahun? Wallahu Wallahu'alam Kalau tuan-tuan tanya Berapa lama masa Tiga gelombang fitnah besar itu akan berlaku Wallahu Wallahu'alam Yelah tetapi fitnah yang terakhir sehari sebelum dajal. Yang tu saya boleh jawab sebab Nabi sebut. Yang, yang yang gelombang pertama tu saya tak tahu. Maksudnya 4 tahun sebelum tu ke, 3 tahun sebelum dajal keluar ke, wallahu aalam. Hmm, hmm. Bila Nabi cerita tentang fitnah ni sebab aku tanya ya Rasulullah. Yang pertama sekali gelombang yang pertama akan berlaku sebelum hari dajal keluar dan isytihar Tuhan. Tuan, tuan hari ni kalau nak isytihar Satu-satu benda dalam dunia ni Susah ke senang? Senang saja Senang Hari ni Dunia tanpa sempatan ni Dalam YouTube, Facebook, Insta Whatsapp ni, hari ni Berapa jam untuk isytiharkan satu benda? Orang Cepat suka sangat. share dalam zaman hari ni? Ya, orang fasik suka share zaman hari ni apa ya, Ustaz kata kami Tapi tak kata Allah Ta'ala yang sebut Di dalam Al-Quran Bahawa sifat tabayyun itu Sifat orang beriman Dan sifat Menyebarkan secara hmm. melulu itu Adalah sifat Sifasik dan munafik Itu tajuk tabayyun Itu saya masuk dah Hijrah Tajuk itu sikit 35 minit ya. Kan Tajuk Tabayyun, tuan-tuan kena dengar juga. Dia punya peraturan dia. Betul. Ada cerita yang panjang kan, tuan. Bermula daripada zaman Rasulullah dulu ni. Sallallahu alaihi Wasallam sallam. Hanya umiman sahaja dalam Tabayyun. Ya. Yang tidak mudah menyebarkan Kemudian, Nah Ahlas ni, gelombang pertama tuan-tuan, nama dia Al-Ahlas. Hadis ini hanya akan diketahui oleh orang yang belajar sahaja dan orang yang orang lain yang tak belajar walaupun dia ustaz dia takkan tahu hadis ini dia takkan tahu yang belajar sahaja yang mendengar malam ni dan di mana mana tempat dia dengar dia, maka dia akan tahu tentang peristiwa ini Allah di Malaysia ni yang ni agak agak janggalah Jarang orang sebut Nabi pun cerita kat sahabat Nabi kata ada tiga gelombang utama Sampailah pada hari Dajjal Menisytiharkan dirinya Tuhan hmm, hmm. Yang pertama namanya Al-Ahlas Sahabat pun tanya Ya Rasulullah wa mal Ahlas Ahlas tu apa? Sebab Ahlas ni jama' Kata, kata ganda kah? Bisa Melayu Bukan plural Ahlas Jama' Ufadiyah il-sul Hilsun ini pula ialah kain yang diletakkan di belakang unta Ataupun kuda ah, Sebelum kita tak Pelana Apa yang tempat nak duduk tu pelana Pedati mm, atas, atas belakang pelati, ni Pedati Pelana Ay, Orang mana semua tak ada ini? Pelana kuda <laughs> Yang tak atas belakang kuda tu lah Sebelum tak yang tu tuan-tuan kita akan letak selapis kain Kenapa Nabi Membuat perumpamaan gelombang pertama ini dengan kain yang sentiasa diletakkan di belakang kuda tersebut Jawapan dia, para ulama huraikan kerana Fitnah ini ketika ia berlaku, ia panjang Dan mengerikan Ketika dia berlaku, fitnah ini panjang Sahabat tanya, Ya Rasulullah wa mal ahlas Ahlas itu apa? Perkataan itu Arab Tapi sahabat tak tahu Rayyan dia hmm. Arab Ini tinggi Ini ketinggian Perkataan Rasulullah Bila Nabi kata Fitnatul Ahlas Sahabat tanya ahlas. Ya Rasulullah Ahlas itu apa? Nabi pun sebut Hiya harabun Wahar bun Dua perkataan Sahabat tak tanya harabun, nak, Semua faham Hiya harabun Wahar bun wa Semua faham Faham Harabun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 Bila Nabi sebut harabun wa merujuk kepada suasana yang takut. Sebab apa takut tuan-tuan? Perang. Allah. Orang yang dahsyat. Bila perang yang dahsyat apa yang berlaku? Kemusnahan harta benda, satu, yang kedua kehilangan nyawa. Nyawa. Memang betul. Keluarga macam pertama dan kedua. Bukan mati 80,000 ribu tuan Ratusan juta Tuan, Perang Dunia Kedua yang mati ratusan juta. Ratusan juta kalau Malaysia ni sempat. Dari Perlis sampai ke Sabah Sarawak. Habis 35 Habis juta. Habis 35 juta. Perang Dunia Kedua. Allah. Ni yang Nabi Sabah ni mana ni? Yang Perang Panjang ni? a'lam. Cuma ada lagi huraian lain iaitu peperangan yang akan berlaku pada zaman Imam Mahdi. Perang itu besar, besar perang itu sehingga kan, kata Rasulullah tidak pernah berlaku peperangan sebesar itu. Allahu akbar ya Allah sangat-sangat mengerikan sekali guys itulah tadi satu hari sebelum dajjal bebas dan yang terjadi adalah peperangan yang sangat dahsyat sehingga kita kehilangan harta kehilangan benda dan juga kehilangan nyawa Allahu akbar semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala iman dan Islam kita di hati kita. Terima kasih Ustaz Wadi Anwar yang sudah memberikan pencerahan kepada kita sehingga kita lebih waspada lagi dan lebih mengamalkan kebaikan-kebaikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nashiir. haula wa laa quwwata illaa billaahil 'aliyyil 'adhiim. Allah merinding guys ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Wadi Anwar ini yaitu satu hari sebelum Dajjal ini bebas. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw yang sudah dijelaskan tadi. Sebagaimana menurut teman-teman sekalian. Mari kita senantiasa saling mendoakan ya kepada kita kepada keluarga kita dan saudara-saudara kita yang seiman agar Allah subhanahu wa taala menguatkan iman kita agar Allah subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita agar Allah subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk bagi kita sehingga kita berada di suratul mustaqim Allahu akbar terima kasih guys sudah tengok video ini jangan lupa untuk like, share, comment dan subscribe channel saya dan juga Al-Kahfi Production ini terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh